With you, I can be sad With you, just take my hand and fly up through the dreams Where the skies are so clear With you, I wanna stay with you With you, I love the Love me today. Let's run up, up through the fields where the sun shines. Oh, orang barat ya, Jawa Barat, barat. Hai <laughs> Cok, okay, HP lo bagus banget, Ah, masa ba ya, Itu uh, HP-nya jahat banget ya Kok jahat? Ini iPhone <s neuen> begini memang Aduh, <susat> kok gue gak bisa gitu, cak. Hai <susat> Kok gue gak bisa gitu, cak. Lalu <k> <susat> <susat> kita <susat> <yo>, ambil foto <susat> <put> bareng dulu di sana ya? Iya, ambil foto bareng Foto bareng dulu, supaya gue lengkap ini para gara cedek tiketnya dua tapi untuk jalan ke tengah kawah ini dibayar lagi uh, 15000 uh, saya sengaja pakai masker karena untuk mengurangi bau belerang uh, ya yuk kita lihat-lihat lagi wow, keren abis tuh lihat pelerangnya uh, kawah putih uh, luar biasa kita berada di tengah-tengah kawah putih ini sobat rumah 21 e, luar biasa Sayang, ya. perjalanan tadi tak pikir enggak terlalu jauh dari Bandung rupanya dari masuk Bandung ke lokasi ini masih memakan waktu satu e, jam lebih ya Dan, e, sayangnya jalanan dari pintu masuk ke lokasi ini, tadi jelek banget banyak berlubang dan belum diperbaiki keren ini, Sobat Rumah 21 salam properti Musim Bambu, kita jalan-jalan tim Jakarta dengan tim Bogor ke Bambu.